Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada kembali di TV hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru Dan kabar menarik Seputar idola kita Lesti dan Rizky Wilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan bahagia seputar idola kita Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pada kesempatan kali ini Persahabat ya, ada ungan spesial banget ya untuk warga Konohani Momen yang dimana membuat kita semakin happy dan sangat baper sekali Kegiatan lesti dan bilar, selalu disuguhkan setiap harinya. Persahabat, ya pasti kalian semua tahu nih, momen di mana dan mau kemana nih. Abang bilar dan Bunda Leos, nih Persahabat, ya dari pegangan tangan, jadilah abang L. Wow, ini nih, itu satu fakta nih, persahabat. Ya yes. dari pegangan tangan, jadilah abang Fatih. Katanya, persahabat, momen ini diunggah atau direpost oleh akun sendal putih skor bilar. Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah indahnya takdir cinta leslar Kemudian persahabat kita simak aja nih di kalimat komentar dan respon yang diberikan Dari akun kalau jadi sahabat nanti nggak jadi di situ mengatakan mitos waktu SD kalau pegangan tangan bisa hamil Ternyata ini jawabannya katanya tuh aduh bisa aja nih persahabat ya warga Konoha ini ada mitos katanya tuh Dari pegangan tangan, jadilah Abang Fatih Masya Allah, luar biasa Semoga hubungan rumah tangga Leslar ini selalu langgeng, bahagia Dan mudah-mudahan bersahabatnya semakin banyak doa, support dan dukungan yang diberikan untuk idola kita Kemudian bersahabat kita simak di unggahan Indosiar Satu jam yang lalu nih Di akun Instagram Indosiar Memposting kembali Postingan yang diunggah oleh akun 3D Entertainment saat Bunda Lesti Kejora nyanyi Tetapi kita salvok dengan kalimat caption yang dituliskan Ada yang bisa tebak judul lagu apa yang lagi dinyanyiin Dedek Lesti Kejora dengan ekspresi itu? Wow, kira-kira persahabatnya lagu apa nih yang dinyanyikan oleh Bunda Lesti Kejora Saat berekspresi seperti ini, kita simak aja di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat luar biasa dari delvina eslor mengatakan bismillah lagu baru wow masya Allah ada juga dari puja.puji.296558061 mengatakan bismillah lagu baru katanya tuh amin doakan yang terbaik ya semudah-mudahan ada lagu baru dari bunda lesti kejora dan kita lihat juga persahabat dari Rose 4778 disitu mengatakan di kolom komentar Bismillah, semoga lagu baru yang booming Trending di enam negara Amin ya Allah Kita aminkan aja persahabat ya. doa baik Semoga launching lagu dan single terbaru Bunda Lesti Gejora Dan selanjutnya persahabat kita simak juga uh, Di unggahan nya Papa Bilar 24 menit yang lalu Memposting video vlog Lastar Entertainment semalam Ini sih cute banget ya wajib trending kan yuk sama-sama persahabatnya kita selalu kompak dan selalu solid karena kita juga mendapatkan informasi dari It's 30 salah satu fanbase Leslar yang mana kita diinfokan bahwa jam 7 kita streaming party serentak persahabatnya jangan lupa jam 7 malam kita streaming party serentak untuk vlog Leicester Entertainment yang BBL belanja di mall nih ya, persahabatnya yuk kita kompak kita dukung mudah-mudahan bisa masuk di jajaran trending dan untuk berikutnya persahabat Kita sebut juga nih ada unggahan spesial Masih dalam akun instagram yang sama Ada unggahan spesial momen nih persahabat ya Ketika abang L di acaranya ke Arya Ricins dan Teo Di sini perhatikan Abang Fatih tentunya dikerumunin oleh wartawan Masyarakat banget ya Perhatikan kamera banyak sekali Di depan abang Fatih Ini sih mandiri banget jadi artis Sepertinya persahabat ya Masih bayi aja udah Menjadi artis luar biasa, bayang sekali penggemarnya. Wartawan saja sampai berkerumun di depan abang Fatih yang sedang digendong oleh teoriannya. Masya Allah, semoga bersahabat ya. Abang El menjadi anak kebanggaan kedua orang tua, tante Titi mendoakan yang terbaik dan semoga menjadi yang saleh dan selalu menjadi anak yang pintar. Amin. Dan untuk kabar selanjutnya, bersahabat ada info juga untuk keluarga Konoha dari Pub Dance. Bajam yang lalu pub dance ini menginfokan persahabat ya bahwa rendang ibu Rose ini ada promo spesial hingga tanggal 10 Juni 2022 gratis sambal ikan teri kacang untuk persahabat yang berlaku bagi pembelian rendang minimal 500 gram tuh wsholah banget ya info pemesanan ini ada nomor handphonenya di laman akun Instagramnya pub dance ya. Kita doakan juga nih untuk usahanya Ibu Rose semoga lancar dan selalu sukses pastinya, amin. Jangan lewat kamar sahabat ya, untuk selalu mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik buat keluarga besar Leslar. Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik.